Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, di Spotify kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kencurangan dan Rizky Milar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah perasaan leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah unggahan spesial terbaru dari raja travel ya. di akun instagram raja travel.id mengunggah sebuah postingan foto cute dari lesti dan bilar wow Kecil bangga persahabat ya outfit yang selalu membuat kita semakin bangga kepada Leslar Luar biasa persahabat ya selalu tampil beda. Mudah-mudahan selalu harmonis, selalu romantis untuk Lesti dan Bilar dan selalu membuat kita bahagia dan selalu bangga. Ada kalimat Gansen yang dituliskan oleh Raja Trevor persahabat ya. Son Suza, Deng Lee, Olmak Istiorum itu kalimat. Bahasa Turki, kalimat di atas pas banget sama suasana momen di foto ini, tahu nggak artinya? Tuh, bersahabat ya, tahu nggak nih artinya yang di atas? Tulisan memakai bahasa Turki bersahabat ya, dan kita lihat di sini. banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para fans, salah satunya dari akun. Aulinis Dayuni mengatakan kapal tercute dan tergemas Love love love Masya Allah banyak persahabatnya Pasangan Les dan Bilar Ini adalah pasangan kapal yang tercute dan tergemas Katanya tuh memang luar biasa banget Idola kita Selalu tampil romantis dan selalu tampil harmonis Luar biasa Selalu bahagia terus untuk mereka Dan selalu dipermudah dan dipelancar Apapun yang dilakukan Selanjutnya persahabat kita lihat dari sebuah unggahan spesial juga di gasnya Leslar Entertainment memposting sebuah pemandangan yang indah. Tetapi kita lihat nih ada sebuah kalimat yang dituliskan di postingan tersebut. Mimin foto pantai, sumpah keren banget tuh persahabat ya, wow. <laughs> Dan kita lihat juga di balik caption yang dituliskan tersimpan foto cute foto indah persahabatnya Leslie dan Bilar perhatikan baik-baik di balik kalimat caption yang dituliskan di postingan foto tersebut tentu ada sebuah foto cute yang tertutup persahabatnya masya Allah luar biasa celak kita selalu saja membuat kita penasaran. Dan momen ini diunggah kembali oleh akun HP Kentang Tata Sultan Kalimat caption pun dituliskan Iya, ia tahu ada yang cute di balik caption Katanya termasuklah banyak persahabat ya Leslar Lovers tentu tahu persahabatnya ya Apapun soal dan Prisky Billar. Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan Kita lihat persahabat di ya, dokumenter dari akun Nengal 24 Jail banget miminnya, belum tahu kesaktian mata Leslar katanya tuh Wow, <gifat> cute banget persahabat ya Agar lebih keren kalau tulisannya digeser Kata Mia ya, Amelia, ya. Masya Allah nih luar biasa emang fans dari Leslar selalu saja membuat kita ketawa bahagia dan bangga Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat, ada unggahan spesial Persahabat ya, perhatikan Ini tentunya masalah sepatu Yang tentunya kembali Persahabat ya, dipermasalahkan nih Wow Ini cute banget nih, dari Ibu Rosmala Dewi Dan pub dance Persahabat ya, perhatikan Ibu Rosmala Dewi Menunjukkan sepatu yang dipakainya tuh Wow Luar biasa banget persahabat ya Bikin ngakak aja keluarga besar Mudah-mudahan selalu bahagia juga nih Untuk Ibu Resmala Dewi dan Pop dance yang selalu tampil membuat kita bangga dan bahagia Selanjutnya kita lihat juga nih ada sebuah unggahan momen yang sangat luar biasa Vitamin bahagia disuguhkan oleh idola kita di channel youtube Lesler Entertainment Yang sudah tayang bersahabat ya momen yang sangat luar biasa di awal persahabat kita dihebohkan nih Dikejutkan oleh Didak Lesti yang menangis persahabat ya Soal kakak Binar yang tidak mau Persahabat ya, disuruh untuk mandi oh, Kekiutan nih dari pasangan terfenomenal Pasangan terkiut, Lesti dan Bilar ada aja Kelakuan yang selalu membuat kita bahagia persahabat ya Disuruh mandi aja, ini lama banget ya kakak Bilar Oleh Didak Lesti kejar, aduh kiut banget Tentu di kekiutan kekiutan, kegesrekan dari seorang Lesti dan Bilar Ini di ujung ada keromantisan yang sangat membuat kita bangga Perhatikan persahabat ya Masya Allah Ternyata keromantisan Lesti dan Bilar selalu membuat kita bahagia dan baper Dicium kembali pipi dan Lesti kejora dan dipeluk Masya Allah Luar biasa mudah mudahan seperti ini selalu untuk Lesti Bilar dan mudah-mudahan rumah tangganya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin ya robbal Alamin Yuk kita tonton vlognya para sahabat Ya kita buktikan Mudah-mudahan bisa trending Dan bisa selalu nomor satu Amin robbal Alamin Kita masih menunggu sedukan vitamin malam hari ini Tetap stay ting dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate um selanjutnya ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.